Alhamdulillah kita jumpa lagi Mari kita berdoa kepada Allah SWT Semoga perjumpaan yang kita lakukan ini Memberikan manfaat bagi kita semuanya Yang pertama Yang kedua perjalanan dakwah Lewat masjid ini yang sedang sama-sama kita rintis dan ini satu aktivitas yang sangat istimewa ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Istimewa Allah berfirman di dalam surat 7 ayat 165 Dan ini sudah bisa kita lihat Apa kata Allah? Pada saat dakwah dilakukan oleh ahlul dakwah lewat masjid atau lewat apapun, terutama basisnya masjid, maka apa kata Allah? Aku datangkan bencana dan apa kata Allah? Anjaynalladina yanhauna anisu wa akhtnalladina dolamu biadabim ba'is Waktu bencana datang, apa kata Allah? Yang aku selamatkan Kelompok yang pertama Yaitu kaum muslimin yang pertuli terhadap amal ma'arunah mungkar dan dakwah. Yang aku adab Orang-orang dolim Saya buka tafsir Orang dolim itu siapa? Ternyata dua kelompok Kelompok yang pertama ahli maksiat Diadab oleh Allah Kelompok yang kedua Kaum muslimin yang taat Tidak pernah melakukan maksiat tapi dia punya satu kelemahan apa itu tidak mau amal ma'ruf nahi dia kata oleh Allah betul betul coba lihat di Lombok di Lombok itu ada satu masjid waktu gempa ya gempa ya gempa Lombok rubuh 40 orang dalam masjid itu meninggal wah mereka lagi ngaji saya yakin betul mereka bukan ahli maksiat dan saya yakin betul salah satu kelemahan mereka tidak peduli terhadap dakwah dan memang betul kalau Antum jalan ke Lombok di bandara saja Selaparang ya nama bandaranya kalau nggak salah itu tidak apa tidak jauh berbeda dengan ngurarai ya bandara yang ada di kota di, di Pulau Bali apa yang terlihat banyak turis yang setengah telanjang. Saya tahu karena saya orang Ntb. Lombok itu kota istimewa, pulau istimewa, Hah? pulau seribu masjid, ya, dimana ada masjid dan bangunan yang paling indah, paling mewah di setiap tempat masjid. Nah, tapi ada satu kelemahan, tidak peduli terhadap dakwah kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah Subhanahuwataala. Maka hafidzin ahyakumullah. Apa yang sedang kita lakukan di sini satu hal yang sangat istimewa. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat buat apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Kemudian Iman Fidan rahimakumullah, saya ingin menyampaikan satu persoalan penting ya. Sebenarnya waktu saya duduk di sini nih, kemudian berbicara di hadapan Anda, di leher saya ada akidah. Akidah yang mengikat saya. Anda pun yang duduk di sini walaupun hanya menjadi pendengar. Di leher Anda ada akidah. Akidah apa ya Ustadz? Di leher saya ada satu akidah dan itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat 2 ayat 174. Apa kata Allah? Innal nama ma anzalallahu Minal kitab. wayastaruna bihi nabihi Ula ya fi butunihim illa'n-nar wala adabun alim Masyaallah. Ini ayat ini mestinya pertama kali Belum akil balik kita sudah dengar Apa kata Allah Orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah Dan menjual dengan harga murah Menyembunyikan ayat Allah itu Orang kafir Nasoro dan lain sebagainya Termasuk Dai yang tidak menyampaikan ajaran Islam Padahal dia tahu masyarakat menghajatkan Situasi menghendaki dia menyampaikan Dia tahu Tapi dia tidak mau menyampaikan Dan dia tahu umat itu butuh Apa kata Allah? butunihim illanar Nanti di api neraka Di neraka Dia akan menjadi orang yang paling sengsara Siapa dia? Dai Kenapa? Tidak makan kecuali api neraka Menu utamanya api neraka Wala Tidak disapa oleh Allah Musibah besar, nggak disapa oleh Allah Wala Tidak mendapatkan tazkiyah Referensi dari Allah untuk keluar dari api neraka Karena orang mukmin itu, orang Islam Disiksa untuk dikeluarkan, dimasukkan jana Dia tidak dapat tazkiyah Wala hum adabun alim dan dia akan mendapatkan adab yang peti dari Allah Subhanahu Jadi da'i itu da enak. Dia akan mendapatkan orang yang akan menjadi bagian yang paling sengsara nanti Kalau dia menyembunyikan ayat Allah Maka seorang da'i punya akidah apa? Sampaikan semuanya Apa yang menjadi perintah Allah? Sampaikan Anda punya akidah? Apa akidah Anda? Ustaz, saya cuman duduk-duduk. Iya, di atas leher Anda ada akidah apa itu? Dijelaskan oleh Allah, Allah di dalam surat An-Nur. Surat 24 ayat 51. Apa kata Allah? inna qaulal mu'minina idaa wa wa Sesungguhnya orang mukmin kalau sudah mendengar ayat Allah dia punya akidah apa itu? Saya dengar dan saya taat Hari ini saya faham, hari ini saya amalkan Tidak ada kesenjangan antara amal, faham dan amal Ya, saya faham Amal, M mben Sisuk Ditanya Orang Bali papan ditanya, kapan kau amalkan? Nanti, kalau sudah jadi ibu kota katanya sama-sama punya akidah Jangan sampai kita menghadiri satu pengajian, saya menyimpang dari akidah tersebut. Makin lama, makin lama, makin lama dilantar oleh Allah. Jangan sampai pula anda berada di pengajian menyimpang dari akidah tersebut. Pengajian datang, tapi lantar Allah dapat apa itu mendengar tapi tidak mau taat. Nah, kenapa hal ini saya sampaikan, Pak? Ini Masjid al ikhwan Tujuh tahun yang lalu saya pertama kali di sini. Saya mendapat informasi beberapa sejak beberapa tahun yang lalu kawan-kawan akrab saya yang biasa kita duduk di sofa pertama sudah pada meninggal. Pak Selamat. Ada satu orang yang paling rajin merekam itu. Ya, Pak Husairi. Pak Husairi betulkah? Pak Husairi apa Husaini? Pak Husaini ya ada lagi yang lain meninggal sempat lima orang saya itu saya jadi khawatir saya bertanya sama teman-teman saya merasa berdosa saya belum menyampaikan apa yang harus saya sampaikan tuh sudah meninggal oleh karena itu Iwan Fidyan Rahimahumullah ini kesempatan kita singkat saya akan menyampaikan satu hal atau dua hal yang sangat penting setelah itu kita tidak ketemu lagi tidak apa-apa ke kesini lagi tidak apa-apa saya berani ya, Yakin betul kematian akan menghalangi kita Dan saya Kewatin nanti tahu, walaupun saya masih hidup Tahun depan mau ke kesini rodok minder titik Orang kampung datang ke ibu otak nah, Maka Sebelum rasa minder itu muncul Saya akan sampaikan dua hal yang penting Dan ini Menindaklanjuti apa yang saya sampaikan tadi Kemar Kemarin ya Kemarin kita sepakat Ini zaman fitnah kesesatan ada di mana-mana kita gampang menjadi sesat kesesatan itu kata Rasulullah lebih dulu datang sebelum matahari terbenang nah, keluarga pun bisa sesat kemarin sudah saya sampaikan terapi yang paling utama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua ikhtiar apa ikhtiarnya? inilah jalan yang lurus ikuti jalan yang lurus jangan mengikuti jalan yang sesat tepat sekali ayat ini karena kita berada dalam kesesatan kesesatan semua lini akidah dirusak ibadah dirusak ahlak dirusak ya yeah. Pola pikir, pola sikap, pola tindak, dirusak Tidak ada yang tersisa kecuali kerusakan Kalau ada orang bisa selamat semata-mata karena rahmat Allah Hati-hati punya anak ya? Anak kita kalau kita tidak hati-hati, makannya nanti makanan haram aqidahnya rusak, masuk sekolah aqidahnya rusak Saya pernah menyampaikan mungkin Viral dua tahun yang lalu ceramah saya viral, ya, viral sekali. Kondisi yang betul-betul menyakitkan anak-anak kaum muslimin justru di lembaga-lembaga pendidikan yang paling bona fide di negeri ini dia bukan dapat ijazah, bukan dapat ilmu saja, ijazah dapat ilmu, tapi dia mendapatkan musibah besar. Apa itu di kampus tersebut dikafirkan. Aman, sesat Dikapus, di dikafirkan. Kenapa bisa kafir setelah ketemu dengan satu komunitas yang memang dididik di Rusia, membawa faham neososialis? Tujuannya apa? Memurtadkan anak-anak kaum Muslimin, Si dipilih anak Saya anak itu, Amir Mahjid. Anaknya -anak Imam, sih, anaknya -anak Ustadz, Sehingga kerudung di Tek, tek, tek, tek, tek. Beberapa teg, pertemuan, shush, urtad. Mulai telepon ke abinya, Bi, aku besok tidak mau sholat lagi. Bi, aku besok mau keluar dari Islam. Kita dibujui masuk Islam. Bi, saya yakin, seyakin-yakinnya. Hakul yakin, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Ini terjadi di banyak kampus. Karena saya mainnya di kampus. Nah, dakwah di kampus. Maka Iman Fidin Rahimahumullah, zaman sesat. Ustaz, apa yang harus kita lakukan selalu berada di jalan yang lurus? Bagaimana caranya? Saya mengusulkan dua hal. Kalau cukup dua hal, kalau enggak ya satu hal. Seseorang tidak akan pernah bisa lurus kecuali dia memiliki satu hal yang menyebabkan dia lurus. Apa itu? Faham la ilaha illallah. Faham la Nih saya akan bawa Anda kepada satu hadis. Hadis ini pernah saya sampaikan di sini masyhur ya. An <tose> <tose> Abi Hurairah radhiyallahu anqal. Anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin. Faqala man sahibi hadal qabr? Faqalu fulan. Faqala raq atani ahabba ila min baqiyati dunyaka. Abi Hurairah berkata pernah pada satu waktu Rasulullah dengan para sahabat itu melewati kuburan sampailah Rasulullah di satu kuburan dengan sahabat Rasulullah bertanya kepada sahabat eh sahabat mansohibahadul, kubur. ini kuburannya sopo kata Rasulullah ini kuburannya sahabat sahabat berkata pak fulan kolu Rasulullah bersabda Rok atani ahabbailaha Dengarkan kata Rasulullah. Salat sunnah dua rakaat lebih dicintai oleh mereka yang ada di kuburan ini, mayat ini daripada dunia yang kalian kumpulkan. Dari hadis ini kita bisa mengambil dua kesimpulan penting. Kesimpulan yang pertama. Ternyata aktivitas yang paling sering dilakukan oleh mayat yang ada di kuburan an penyesalan, isu menyesal, sore menyesal, pagi menyesal, malam menyesal, hari ini menyesal, besok menyesal. Aktivitas yang paling utama menu harian an penyesalan. Yang kedua apa yang disesalkan? Ternyata hanya nggak sholat sub salat sunnah dua rakaat menyesal. Nggak sholat sunnah dua rakaat menyesal. menyesal. Maksudnya apa? Rasulullah ingin mengatakan kepada kita meninggalkan amalan yang paling remeh temeh pun menyesal. Maksudnya apa? Sholat sunnah ya nggak sunnah aja menyesal. Nggak sholat sunnah menyesal. Pasti nggak sholat fardu lebih menyesal lagi. Tidak berdakwah lebih menyesal lagi, tidak taat pada Allah lebih menyesal. Enggak sholat sunnah, biasanya di dalam hadis, untuk menunjukkan satu amalan kecil itu diumpamakan dengan sholat. Ada Adakah penyesalan yang lebih besar ada, nah pada hari ini saya akan sampaikan kepada Anda, penyesalan yang paling besar yang dialami oleh ahli kubur. Apa itu ustadz? Tidak faham la ilaha illallah. Maksudnya apa? Rasulullah bersabda. Penyesalan yang paling besar ini. Waktu hidup tidak faham la ilaha illallah. Waktu mati menyesal, menyesal, menyesal. menyesal. Sepanjang dia berada di alam kubur. Berada di alam kubur itu bisa ratusan tahun. Pendino menyesal. Kenapa? Tidak faham la ilaha illallah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, man kaula la ilaha illallah, wahyu ya allah dah kaula jana. Barangsiapa yang berkata la ilaha illallah, dia faham la ilaha illallah masuk jana. Kalau nggak faham ya, lupa Abdullah bin Ubaid itu gembong munafikin. Antum tahu kalau sholat berjamaah dengan Rasulullah di belakang Rasulullah Rasulullah imam dia di belakang Lima waktu Setelah sel selesai sholat ketemu Rasulullah salamannya paling hangat Di saking hangatnya tangan dia masuk di saku Rasulullah Tapi apa kata Allah? Fidarkil asfali minanar Nerakanya paling nisor Apa sebabnya? Tidak faham la ilaha illallah. Fahseh. Orang Arab. Tahu artinya. Tahu. Tapi nggak faham maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di salam surat Muhammad ayat 19. Apa kata Allah? Fa'lam la ilaha illallah. Islam. Dasarnya la ilaha illallah Dasarnya la ilaha illallah Faham Enggak faham rusa la ilaha illallah Rusa la ilallah rusak islamnya Nah pada kesempatan yang singkat ini Karena saya khawatir kita akan berpisah Sudah banyak yang sepuh ini Saya pun sepuh ya. Sekarang orang mati cepat sekali 50 tahun wes huh? jadi kita khawatir berpisah maka sebelum saya menghadapi pengadilan Allah antum tahu pengadilan Allah itu hakikatnya apa Ini saya akan jelaskan kepada Anda Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat 70 ayat 11 sampai 14 yubassarunahum yawadul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idim bibani wa Pak, pada saat seseorang itu dimasukkan ke dalam api neraka Tentu mujrimin Dia akan berkata di hadapan Allah Ya Allah, aku punya satu keinginan Dan aku ingin dipenuhi keinginan ini Aku siap menyerahkan semuanya. Apa yang mau keserahkan? Istriku masuk ke neraka supaya aku bebas. Suamiku masukkan neraka supaya aku bebas. Kalau nggak cukup, ahli, saudaraku masukkan ke dalam api neraka supaya bebas. Nggak cukup, semua keluargaku masukkan ke dalam api neraka. Bapakku, ibuku, anakku. Kalau perlu, semua orang di muka bumi ini masuk neraka. Si penting aku bebas. Itulah hakikat. Kehidupan di akhirat Masing-masing orang akan Berusaha untuk membebaskan dirinya Hati-hati loh da'i Dan saya khawatir kalau saya tidak menyampaikan ini Nanti akan datang jama'al ikhwan Ya Allah Ustadz Sito Us. Ya Allah Sabentahun ping luru Ping telu Berkali-kali datang ke Bali Papan Wallahi Kami tidak pernah mendengar hanya begitu begitu saja. Jangan jangan dia datang ke Bali Papan, kepentingannya hanya dua makan lontong sayur atau mantau. Banyak maaf. Maka sebelum itu terjadi saya akan sampaikan. Tidak fahamlah ilahiloloh. Ustad, bagaimana cara memahami ilahiloloh? Saya akan sampaikan tidak harus sekolah bertahun-tahun cukup lima menit fahami betul la ilaha illallah terdiri dari empat kata yang terakhir tidak perlu saya bahas Allah semua orang tahu tinggal la ilaha illah apa arti la arti la itu ini, dalam bahasa Arab lebih panjang lagi ya pokoknya mulai hari ini Sampai aku mati Tidak ada lagi di muka bumi ini Itu artilah Saya ulangi lagi pokoe Kalau pokoi sudah mantap Mulai hari ini Sampai aku mati Aku meyakini Tidak ada lagi di alam semesta ini nah, lah. Terus ilaha artinya apa? Ilaha itu Tuhan di, di Quran terjemahan tula. Tuhan Saya ingin mengatakan kepada anda Salah Tuhan, Tuhan, Tuhan tu. Oh ilah itu saya buka di terjemahan sesembahan Salah Itulah kesalahan yang terjadi di Quran terjemahan Antum tahu Baik Tuhan maupun sesembahan Semuanya istilah Hindu dan Buddha Dan maknanya kesirikan Loh telus Ilaha artinya apa? Mari saya sampaikan kepada anda Makna ilah menurut para ulama Sebenarnya banyak Tapi saya ambil yang paling penting Untuk kita fahami tiga Apa itu arti ilah? Perhatikan baik-baik bapak-bapak 5 menit 10 menit lagi kita berpisah nah. Ilaha artinya Ma'bud yang diibadai Yang kedua muto' yang ditaati. Yang ketiga syari yang membuat hukum. Nah, nanti kita akan bahas, ya. Kemudian ilah ilah itu artinya apa? Kata ulama ini namanya ilah atas bid al isbat, ya al isbat. Kalau tadi la la nafi, ya al isbat apa itu? Tidak ada kecuali dan hanyalah maka saya akan artikan la ilaha illallah perhatikan bapak-bapak sekalian inilah nafyi apa kata ulama artinya la ilaha illallah pokoknya oh, oh eh. mulai hari ini sampai hari kiamat di alam semesta ini tidak ada lagi yang diibadahi yang ditaati yang membuat hukum Kecuali dan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Itu arti ilah Saya ulangi lagi Pokoknya Mulai hari ini Sampai hari kiamat Di alam semesta ini Tidak ada lagi yang diibadai Yang ditaati Yang membuat hukum Kecuali dan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Pak ada dua kesirikan besar yang hari ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam satu ayat. Mari kita lihat. Nah. Surat, 83, surat 43 ayat 84, Surat 43 ayat 84. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wahwaladi fi sama'i ilah, wa fil ardi ilah. Wa huwa la khabir Wa huwa la hakimul alim Ya hakimul alim apa hakimul khabir? Alim Wa huwa alladhi Fid samai ila Wa fil ardi ilah, Wa huwa la hakimul alim Apa artinya? Dialah Allah Ilah di langit Dan ilah di bumi Yang diibadai di langit yang ditaati di langit Yang membuat hukum di langit Dan juga yang ditaati Yang diibadai Yang membuat hukum di bumi Masya Allah nah, Hari ini ada dua kesirikan besar Kesirikan yang pertama yaitu Orang-orang mengakui Allah ilah di langit Cuman bukan ilah di bumi Iya Iya Allah ilah di langit Yang diibadai di langit Yang ditaati di langit Yang membuat hukum di langit Di bumi, nggak. loh Siapa yang ditaati? Aku Siapa yang buat hukum? Aku Begitulah kata orang yang memiliki kekuasaan Syirik besar, cuman kesirikan ini tidak nampak Kenapa? Dikemas dengan kemasan yang sangat indah Apa nama kemasannya? Sekuleris Apa nama kemasannya? Demokrasi, hati-hati. Paham -hati. sampai di sini, Pak? Agak serius sedikit. Agak serius sedikit. Ustadz, ojo serius, serius. Loh. Kecepatan, Ustadz. Sampai ini kan baru ketemukan. Anda baru tahu ini kecepatan. Nanti serius pada pertemuan yang ke-50. Saya sampaikan kepada Anda. Empun telat. Saya menyampaikan ini telat. Mestinya dari dulu waktu ketemu tujuh tahun yang lalu dengan Pak Fajar. Telat. Kenapa saya katakan telat, Ya Hi. Pernah pada satu waktu Rasulullah lagi, lagi santai dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah berkata, "Kaifa an'am?" Sampai kapan kita itu santai-santai? Sampai kapan? Ngaji sih enak-enak wae. Sehingga enak ojo. Pokoknya santai, ya, pagi minum teh hangat, lontong sayur selesai urusan. Nanti ke masjid, cari ustadz yang bisa membuat kita senang. Ya, Aba, ada asar, ada senyum-senyum dikit. Santai, sampai kapan? Apa kata Rasulullah, Wasohi hei kodil takomal diltakomalkor." Malaikat peniup sangka kala sudah memasukkan sangka kala ke dalam mulutnya. Menelan, iltakomalkan. Dan tidak ada yang ditunggu kecuali satu perintah dari Allah Kalau Allah mengatakan Sebul, kiamat Tio, kiamat Maka dari hadis ini para ulama mengambil satu kesimpulan Tidak ada acara Tidak ada kejadian Tidak ada event Tidak ada apapun yang lebih siap daripada hari kiamat Loh kenapa? Loh, sudah masuk terompetnya sudah masuk Allah ngomong Sebul, kiamat Nah kesirikan yang kedua Bapak-bapak sekalian banyak maaf Kesirikan yang lebih dahsyat Apa itu? Yaitu satu keyakinan yang menganggap Allah bukan ilah di langit Dan bukan ilah di bumi Terus tidak ada lagi Allah. Kesirikan ini tidak nampak Karena dikemas dengan kemasan yang sangat indah Apa nama kemasannya? Komunisme Sosialisme Pak Di balik ketenangan kita hidup nyaman di kota ini Ketahuilah Ideologi komunisme itu Sedang berusaha untuk menjadi Ideologi yang paling besar di muka bumi ini Dan akan menjadi Yang paling mendominasi di negeri ini Mereka sudah sampai kepada kejayaan menguasai ekonomi sekarang menuju kepada kejayaan menguasai politik dan pada saatnya menguasai militer dan mereka itu di dalam sejarah terkenal amat sangat kejam itu waktu mereka masuk ke Turkistan negara Islam yang ada di sampingnya dijajah apa yang mereka lakukan? Masya Allah terukir di dalam sejarah apa itu? Orang Islam Turkistan Tidak dikasih makan suami istri gendong bayi. Lapar setelah lapar dipukul, disuruh makan, disuruh makan apa? Disuruh makan apa? Suruh makan bayi yang dia gendong. Bayi hidup suruh makan. Sampai mati bayinya. Setelah mati bayinya dipateni pisan bapak Ibu Komunis. Waktu mereka masuk ke Turkistan di balik ketenangan kita bisa hidup nyaman di kota ini, kita harus tahu. Waktu mereka masuk ke Turkiistan dalam waktu tidak terlalu lama. Apa yang mereka lakukan? 2 juta orang Islam terbunuh. Satu juta hari ini berada di penjara. Tiga ratus ribu majek hancur. Dialihfungsikan menjadi kafe, sekolah-sekolah Islam ratusan ribu dihancurkan. Tidak berdaya, buka berita internasional. Berita yang terjadi lebih dasar daripada apa yang diaku saya katakan. Nah, ini sedang dipaksakan, Kes kesirikan. Apa itu cirinya? Tidak mengakui ada ilah di langit dan ilah di bumi. Tidak ada yang ditaati. Tidak ada yang ibadai, tidak ada yang membuat hukum. Terus siapa? Ya, Aku, kata mereka yang berkuasa. Maka iman fitnahihmaku rahimakumullah sekali lagi fahamlah ilaha illallah. Kalau tidak faham, bagaimana menyesal selama lamanya di alam kubur sampai hari kiamat? Lo berapa tahun di alam kubur? Ratusan tahun, Pak. Ada empat fase kehidupan menurut Allah dan Rasul-Nya dan ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat uh, surat Al-Baqarah ya. Surat ayahnya saya lihat dulu karena ada murid-murid kita sedang mencatat ya. Alhamdulillah ada murid-murid yang mencatat ya. Nah, nah ini. Surat Al-Baqarah 28. Apa kata Allah? Kaifatakfuruna billahi wa kuntum amwat fa'ahyakum Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi Empat fase Fase yang pertama Sebelum kita dilahirkan di bumi Berapa lama? Lama sekali Wallahu alam bisa Fase yang kedua Fase yang paling singkat Fase di dunia Berapa tahun? Seket Sewidah Empat puluh tahun Lima puluh tahun Tidak ada yang seratus tahun Kecuali sedikit Fase yang lama lagi yaitu fase antara dia meninggal sampai kebangkitan Fase di alam barza Ratusan tahun, ribuan tahun Dan yang paling lama sekali Fase di akhirat Sejak dibangkitkan selama-lamanya Jangan sampai karena kesalahan teknis Di fase yang paling sempit di dunia Kita akan mengalami Penyesalan yang panjang di fase yang panjang selama-lamanya. Apa kesalahan teknis? Tidak faham la ilaha illallah. Ustadz, ada nggak orang yang faham la ilaha illallah? Ya ada lah. Oke, okay. titik jan. <laughs> Siapa di antaranya? Nih saya akan sampaikan. Ustadz Abu Bakar Ba'azirfah. Beliau itu di penjara 15 tahun. Umurnya tahu, di atas 80 tahun. Ada yang mengatakan 79, 80, 81, ya sekitar itu. Anton tahu, dia kena tiga penyakit yang sangat serius. Penyakit yang pertama, enggak bisa duduk. Duduknya harus pakai bandalem. Ada ada masalah di tulang punggung. Yang kedua, aliran dari kaki ke atas naik atau anu tidak bisa berjalan karena pembuluh venanya bermasalah dan kakinya bengkak sakit sekali dan yang ketiga anu asma uh, apa ya kronis nah, sakit orang seperti itu pak tidak ada yang paling diinginkan kecuali kebebasan dan orang sakit seperti itu tidak ada yang diinginkan kecuali dirawat istri tercinta tanya pak Fajar iya pak beliau bisa bebas tapi untuk bebas harus mengakui tidak ada ilah di atas bumi ini. Dia lebih bagus mendekam berurat, berurat berakar di penjara daripada kebebasan. Apa kata dia? Di sini lebih nyaman buat saya untuk menghadapi hari kebangkitan daripada harus bebas mengakui ada ilah selain Allah SWT. Orang faham, la Tapi banyak, maaf, banyak kaum Muslimin tidak faham "La ilaha illallah". Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, saya nasihatkan kepada diri saya dua buat anda sekalian: mari kita fahami "La ilaha Ustadz, saya kurang faham. Coba kasih penjelasan. Oke, okay. biar Allah yang ngasih penjelasan. Saya akan mengajak antum melihat pemandangan. Kati-kati buyar di ya, jam kerja ya, oke, okay. dua menit lagi, sabar ya. Saya akan mengajak anda melihat pemandangan pemandangan di mana lagi Ustadz WBL kah? Yang lagi ngetrend Jawa Timur WBL, wisata bahari Lamongan. Orang buat apa ngajak ke WBL? Tambah stres kita. Lihat orang mandi telanjang. Pemandangan di mana di Jawa? Lu Jawa kan sudah jadi kampung. <laughs> Pemandangan, pemandangan di akhirat mari kita buka nanti sampai rumah dibaca surat 26 ayat 97 98 Iya betulkah ini sudah faktor usia Pak ya S sering lupa coba satu orang ada yang baca Quran kau sabar sebab tulak kau baca Quran baca ya Surah 26 Ya betul. Ayat 97 98. alamin. Ayat ini menceritakan perhatikan Pak Waktu itu berkumpullah ahli neraka di dalam kot, di dalam neraka. Ya tentu berkumpul mereka cangkruk. Tapi cangkruknya beda dengan kita. Kalau mereka cangkruknya dengan darah, air mata, siksaan. Pada saat mereka cangkruk, salah satu ahli neraka berdiri. Dan dia berkata, "Tallah, Sambil menangis. Mengeluarkan air mata, air mata darah Yang terjadi lebih dasar daripada apa yang bisa saya lukiskan Neraka loh ini Dia berkata di hadapan teman-temannya Konco-konco, perosedoyo ingkang mulio Konco-koncoku, kita ini orang yang paling sesat loh, Kenapa? Di dunia sesat, mati masuk neraka Tidak ada manusia yang paling sial di muka bumi ini kecuali kita kita inilah orang sial, ibadah kita tidak ada manfaatnya, buktinya masuk neraka Harta kita tidak ada manfaatnya, orang mukmin itu punya harta untuk membeli keribuan Allah, membeli jana Kita ini tidak payu harta kita, buktinya apa? Kita masuk neraka Manusia yang paling malang semalang-malangnya, kita Paling sial, kita tahukah anda, kata dia, kenapa kita ini begini? Hancur hidup kita Inilah kehancuran yang paling hancur Masuk neraka Taukah anda kenapa kita begini? Eh rotok pinter titi ini Dia menjawab Jawabnya apa? Sambil tangannya itu Nunjuk Yang ditunjuk ahli neraka yang lain Ya manusia sesama manusia Id kumbiro pila alamin Kita sial di dunia Mati masuk neraka Id kumbiro pila alamin karena kami mempersamakan kau Kau ahli neraka sama dengan Allah Gara-gara itu kami masuk neraka Saya buka tafsir, 10 tafsir kurang lebih Tidak ada satu tafsir pun yang mengatakan Mempersamakan manusia yang ada di neraka dengan Allah Dalam hal pencipta anda Kenapa? Karena ahli neraka sudah sampai pada satu keyakinan Bahwa pencipta alam semesta Oh Orang kafir saja Pak, selama hidup di dunia ini Apabila engkau bertanya kepada orang kafir Siapa yang menciptakan alam semesta Pasti, pasti, pasti mereka menjawab Allah Ahli neraka juga sudah sampai kepada keyakinan loh Masuk neraka itu iman kembali Tidak percaya Mari kita utus Bapak kita Biar suruh ngutus anak muda yang paling kuat Datang ke gereja yang paling gede di Bali Papan, Ketemu sama pendetanya Paulus Lus Lus Yang menciptakan alam semesta ini Yesus kah? Apa kata Paulus? Bodoh pula kau Yang menciptakan bukan Yesus Tapi Allah Tangannya begini Maksudnya Allah Karena tidak pernah makan kurma jadi Allah Maksudnya, Allah Loh, terus mempersamakan ahli neraka dengan Allah dalam hal apa? Semua tafsir yang saya buka sepuluh mengatakan "fil" itu dalam hal ketaatan. Maksudnya apa? Kami masuk neraka, sial di dunia, sesat di dunia, masuk neraka karena satu kesalahan, tidak taat kepada Allah tapi taat sama kau, manusia, Pak. Sebab utama, diantara sebab-sebab utama seseorang masuk ke dalam neraka, tidak taat kepada Allah, taat kepada manusia. Kenapa manusia itu ditaati? Karena dia punya kekuasaan. Dan kekuasaannya bertolak belakang dengan perintah Allah. Bertolak belakang dengan Al-Quran. Hati-hati. Maka Iwan Orang kalau fahamlah ilaha illallah, Menjadi the best. Seperti apa the bestnya? Nih, Ramadan kemarin saya cerita di Namiroh Saya ingin sampaikan di sini. Supaya pemahaman Al Ikhwan dengan Namiro. Sama ya. The best ya. Pak, pernah dengar ada seorang sahabat. Awalnya bandit nomor wahid. Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Sahabat ini kurang apa? Bandit nomor wahid, bapak eh bandit nomor wahid Abu Jahal yang kemudian dibunuh di perang Badar. Yang bunuh anak kecil nah, Muslim. Dia bandit nomor wahid. Yang ketiga provokator nomor wahid. Ikrimah dengan istrinya itu keliling ke kota Mekah, bujui orang supaya memusuhi Rasulullah. Dan dia komandan peperangan beberapa peperangan untuk membunuh Rasulullah dan menghancurkan kaum Muslimin. Waktu Rasulullah futuh Mekah semua kaum muslimin diampuni oleh Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, beberapa orang saya tidak ampuni, bawa ke sini untuk dipotong lehernya. Salah satunya siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Tahu begitu Ikrimah lari sejauh-jauhnya, mau nyebrang menuju ke Afrika. Istrinya masuk Islam. Istrinya tokoh juga Setelah masuk Islam malam-malam istrinya datang kepada Rasulullah bersama rombongan Ya Rasulullah kami sudah Islam Ada satu permintaan kami ya Rasulullah Apa itu? Maafkan suami kami Akhirnya setelah berpikir panjang kata Rasulullah Oke okay. suamimu tak maafkan Ini, ini, ini strategi dakwah Ini kerja super diplomat ya Untuk tokoh-tokoh tertentu Dimaafkan Dan keluarga dekatnya Akhirnya Ikrimah, istrinya Ikrimah lari dia kejar suaminya, suaminya sudah mau naik kapalnya, berang. Dicegat, Udoh. balik, Udoh. aku dibunuh, enggak, kau sudah dimaafkan. Berangkatlah dia sampai di depan Rasulullah, Ikrima syahadat Apa kata Ikrimah? Wallah ya Rasulullah, dulu aku orang yang paling benci kau, hari ini aku paling cinta kau. Dulu aku yang menjadi komandan perang untuk menyerang kau Hari ini aku ingin hadir pada semua peperangan untuk membela kau Ya Rasulullah, dulu aku orang yang paling banyak mengeluarkan duit untuk memerangi kau Aku akan mengeluarkan hartaku dua kali lipat untuk membela kau dan Islam Kenapa dia bisa berubah seperti itu? Peperangan dia ikut, sampailah pada perang Yarmuk pada peperangan Yarmouk, musuh kuat sekali Romawi Akhirnya apa yang dilakukan? Kau muslimin kalah, apa yang dilakukan oleh Ikrimah? Tertulis di dalam sejarah Ikrimah membayar 200 orang Siap mati Kata Khalid, eh Ikrimah ojo Musuh kuat, tidak usah Apa kata Ikrimah? Khalid, Minggiro minggi Kau sudah terlalu banyak memimpin peperangan Sudah terlalu banyak membela Islam Aku belum apa-apa Biarkan aku bayar segala Kesalahan saya, kemaksiatan saya, kekafiran saya dulu dengan peperangan ini. Akhirnya perang. Sahid Ikrimah. Antum tahu sahidnya. Sahid yang paling bagus. Pernah dengar tiga orang yang dikasih minuman itu? Ada tiga orang yang dikasih minum, ditolak, dikasihkan lagi, meninggal. Ditolak, dikasih lagi. Sahid, ditolak lagi. Sahid, salah satunya Ikrimah bin Abu Jahal. Kenapa dia bisa begini? Dia faham, La ilaha illallah. Kenapa kaum muslimin hari ini? Islam, tapi memusuhi Islam. Jadi munafikin. Umat Islam baru mengatakan, La ilaha illallah atau bendera la ilallah. kenapa? Tidak faham, La ilaha illallah. Kenapa ada ulama-ulama kalau diikuti bahwa kita ke neraka. ndak faham. La ilaha illallah. Maka intinya adalah memahami la ilallah. Kalau dia faham, fa insya Allah jalannya lurus. Kalau nggak faham, menuju kepada kehancuran. Maka ifan fidinahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya Cukup satu saja. Adapun yang kedua. Insya Allah kita bahas di waktu yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya Sekaligus saya pamit Mau berangkat langsung ke bandara Assalamualaikum warahmatullahi